gimana sih dong? Halo biasa, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Sevenesql official. Oke jadi seperti biasa di sini saya akan memberikan preset-preset yang terbaru lagi guys ya. Oke lah kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Okay, lanjut ke persedia yang kedua. Oke okay, lanjut ke persedia yang ketiga ya. oke okay, lanjut ke presiden yang keempat guys oke okay, lanjut ke presiden yang kelima ya Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam ya Oke, okay, lanjut ke bersedia yang ketujuh. Oke, okay, lanjut ke bersedia yang kedelapan, guys ya. Oke, lanjut ke bersedia yang kesembilan. Bukan ku tak mampu cari yang baru, tapi hatiku tidak bisa lupakan yang dulu halah bacot. Makanya kalau gamon bilang, jangan pura-pura bikin story bahagia, tapi hatinya menderita. <tik> Oke, lanjut ke bersedia yang ke sebelas, eh ke sepuluh. <tik> Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-11. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-12, yes Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-13, ya. Oke, okay, lanjut ke persida yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke persida yang ke-15. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-16 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-17 Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan belas. Oke lanjut ke versi yang ke 19 Oke lanjut ke versiode yang ke-20 Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya semoga kalian suka dengan video ini kalian jangan lupa like video ini dan subscribe oke okay, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.